Kejadian laporan penculikan di RT15 sambil kehilangan. Atas nama Naomi. Untuk Kapolsek Cineam Manonjaya kami perhatikan. Barusan sekitar pagi-pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh warga masyarakat yang telah melihat video tentang penculikan di kota Ciniam, kami mohon maaf, itu adalah salah satu hak yang tidak benar. Dan kami disaksikan bersama Bapak Dede sebagai Baby uh, Madiasari, kemudian Bapak Kepala Desa bersama Bapak Kapolsek Ciniam, dan kepada orang tua Bapak Deruswan yang menyaksikan video ini. Tidak benar alias hoax dan kami mohon maaf atas pembuat video ini dengan sebenar-benarnya dan kami mohon maaf kepada seluruh peperat pemerintah yang telah melihat ini kami mohon maaf. Demikianlah laporan kami atas kebenaran yang sebenarnya. Airukalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.